kemarin merobohkan diri banyak tembok-tembok oke aku akan mulai dengan presentasi sebagai berikut ya ini tawaran Tahu tawar ini ya? Eh? bosman ya namanya nama, -nama di ini iki wong malam tapi cukup lama di praga bapaknya dulu di pedopo ya, di stand back kami masuk dalam. dia menjelokin itu ada tiga CEO CEO ternyata Chief Destruction atau Destructive Officer jadi, chip yang menghancur ada tiga di Indonesia nah, yang pertama adalah dalam Skan pada saat memimpin TLM Membuat banyak sekali terbosan-terbosan Mas mungkin merasakan ya Pak, itu di pusatnya nah, Setelah ujian dari beliau pernah merasakan ya Pak Dan kemudian ada Tayulang yang mentransformasi PTKRI Sebelumnya so, orang hmm. tidak mungkin, kan Jawa Kereta api itu bisa bangkit Hanya menyelesaikan supaya ada panjang dilakukan aku pun dipasangin patuh oh, di Indonesia takut aku dipasangin setrum yang pasang setrum ngeri deh deh kamu mati ya dan akhirnya Pak Yoban bisa dan saya pun diangkat Mas Uli adalah bisa itu. menghancurkan seri untuk di bangun nah, kembali ya satu kehormatan buat saya teman-teman nah, komputer itu. semangat apa? tugas dari CEO itu adalah menghancurkan nah,